Muda, tua. Satu banyak zikir hatinya nyambung kepada kedua istiqomah tahajud. Imam Hasan Al Basri rahimahullah seorang tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Ali. Karena Allah wajah dalam kitab Al Anwar Al Kudsiah. Tanya Imam Hasan Al Basri rahimahullah. Ma mutahajidina ahsanuhum ujuhan. Wahai Imam. Kenapa orang-orang yang tahajud itu menggunakan isim pa'il, mutahajidin, artinya istiqomah tahajudnya. Bukan sehari tahajud, semalam tahajud, dua minggu gak tahajud, itu bukan mutahajidin. Sebab mutahajidin menggunakan isim pa'il, mutahajidin, orang yang istiqomah, profesi, profesional melaksanakan tahajudnya. Kenapa wajahnya itu kalau fisiknya biasa-biasa? Atau bu, mungkin kulitnya hitam legam Tapi wajahnya itu sanuhum hujuhan Ahsan lebih baik Bersinar Maka Imam Hasan Al-Basi menjawab Sebab mereka selalu berdua-duaan dengan Allah Di sepertiga malam yang akhir Sehingga Allah memberikan pakaian cahayanya Kepada hamba-hamba itu Jadi orang yang tahajud Diliputi oleh cahaya Allah. Sehingga di siang harinya tidak akan ditimpa oleh penyakit gundah gulana. Gelisah dibuang dari hatinya karena cahaya Allah. Mudah-mudahan istiqomah semua.